Di ujung pertemuan ini, Kau terlihat indah sekali, Tersayung di antara dan Tak pernah berjanji Tak akan Sesali kisah ini Jika inilah Yang terakhir kalinya Kau dan aku bisa bertemu Coba menerimaku dan segala beda Jika inilah akhir cerita kita Tak perlu khawatirkan aku Bila kau bahagia kupun bahagia jaga dirimu di Tersenyum di antara bunda Memilih kata untukku Bukankah kita pernah berjanji terkadang sesali kisah ini Terima kasih untuk pernah mencoba Menarik Jika inilah yang terakhir kalinya Kau dan aku bisa bertemu Terima kasih untuk pernah mencoba Menerima aku dengan segala beda Jika Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana.